guys, kali ini kita Bukan beli pokak, ini pokak mentega Punya bibi, kris jualan di eh, Taman Mung Edi. Harganya murah meriah, kualitasnya number one ini ada bunganya guys ya. Nah ini guys ya lebahnya guys. Oh ini we Hai, namanya siapa? Blek. Ini Seblek dia. lagi makan Sebleknya He he. Wah. birik namanya. Kalau warnanya berinipunnya apa itu? Sama benang. Ini domba apa namanya domba? Domba dompet domba ini domba. domba. ternyata ada juga lembunya guys ya. Nah, inilah pemandangan guys. madu epinya guys ya. keren kali kan guys. inilah tempatnya guys. ternyata luas juga ya. Nah, ikuti selanjutnya video kami ya guys ya. jangan lupa subscribe ya guys. komen share ya. kak nurmala tanda rekan-rekan selainnya untuk topi itu yang terbang juga kunci cinta guys madweb ya guys ya yang punya pacaran punya pasangan guys bisa juga dikunci cintanya di sini guys kayak yang warna kuning ini guys ini udah yang udah punya pasangan ya guys ternyata ada juga tempat camping ya guys ya iya. ya tempatnya area campingnya guys ya ternyata keren juga ya guys Seru juga, keren, dan kreatif, ya, guys! Nah, ada juga yang bunga-bunganya. buat gaya, -gaya. Sekarang ini kita beli pokak. Ini pokat mentega, punya bibit berusi molon, jualan di uh, Taman Muni Harganya murah-muriah, kualitasnya 6 bulan. Ini kalau kata mamaku... Berapa kilo? 2 ya. kilo aja ya guys ya. Kalau ya mbak percaya manis. Oke okay, cukup, cuma itu aja Kapan kita jalan-jalan bang? -jalan, kapan mau bu? Kapan ada uang? Heee, kapan? Kapan?